Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya banget. Hari ini aku mau membahas tentang aturan-aturan atau tips-tips buat kamu yang baru datang di Swedia Atau berlibur di Swedia supaya kalian tidak salah dalam bersikap atau nggak kaget gitu Kayak Mbak Ngat dulu, terkejut dan shock gitu waktu pertama kali datang di Swedia Apakah tips-tips atau informasi-informasi itu? Tonton video ini buat klien klan yang baru datang di swedia ya, atau mungkin turis gitu yang baru berkunjung mungkin sebentar-sebentar aja please please Tonton video ini dan dengarkan baik-baik supaya kalian tuh nggak bikin kesel orang gitu, atau nggak kaget juga dengan uh, yang terjadi atau kebiasaan-kebiasaan uh, yang ada di Swedia. Yang pertama yang paling penting itu adalah di tempat umum, yaitu ketika kamu di kereta. Uh, itu kamu, please deh, jangan berdiri di depan pintu. Gitu, berdirilah di samping sebelah kanan atau kiri pintu, karena dahulukan orang yang mau keluar. Baru nanti kamu bisa masuk. <tik> Aku paling misalnya sekarang ya, dulu biasanya juga kalau di Indonesia berdirinya di depan pintu gitu <laughs> Karena mau cepat cepat dia dapat ya kan Tapi kalau di sini, please itu ngeselin banget sama kayak aku juga ngerasa kesel sekarang Kalau misalnya setiap kali aku udah nunggu di sebelah kanan kiri gitu Terus tiba-tiba ada orang langsung aja berdiri di depan dan selalu aja tipikalnya adalah bukan orang Swedia atau ya kelihatan kalau mereka itu pendatang gitu loh bukan bermaksud rasis ya tapi mungkin aku nggak tahu mereka nggak tahu atau mereka nggak mau tahu tapi please buat teman-teman Indonesia aku kalian tolonglah. Tolong berdirilah di sebelah kanan dan kiri dan sabar menunggu untuk orang yang di dalam keluar dulu Baru kita bisa masuk ke dalam kereta Tenang aja gak akan ditinggal gitu loh sama keretanya Dan jarang banget kereta itu sampai penuh sesak gitu Kecuali memang jam-jam pulang kantor atau jam-jam sibuk Berikutnya perlu kamu tahu bahwa lift itu atau his atau apa sih bahwa ne meneh Pokoknya lift itu digunakan bukan untuk kalian-kalian kalian yang normal gitu Jadi bukan buat kalian yang bisa jalan normal Bukan buat kalian yang sehat, yang muda gitu dan lift itu sebenarnya digunakan untuk orang yang tua, pensiunan, orang tua, sepuh, yang susah jalan, yang gak bisa jalan, yang pake walker. Atau buat orang tua yang bawa stroller kayak gitu. Nah, bukan buat kalian-kalian yang sehat wal alfiat gitu. Tapi ini lucu banget, itu sebenarnya aturannya ya. Cuman aku adalah... Anak mager sedunia seperti kalian-kalian yang uh, makan nasi ya kan Jadi kalau misalnya naik tangga tuh kayak ngos-ngosan gitu Orang kuat gitu rasanya Makanya selalu uh, mencoba pakai uh, lift gitu Tapi sebenarnya aku kalau pakai lift itu jujur li ya Aku seolah-olah aduh lagi sakit nih gitu Aduh kayak porak porak lemas atau nunggu ngeliatin kalau nggak ada orang gitu baru aku naik lift gitu tapi kalau ada orang lain misalnya uh, mereka pakai stroller atau mereka orang tua itu ya aku coba nungguin mereka duluan atau ya udah deh aku naik tangga gitu <guruh> karena malu cuman kadang kadang kesel juga ya misalnya aku udah Uh, bawa stroller gitu, terus tiba-tiba ada yang sehat gitu sehat kayaknya ngapa-ngapa sih mbaknya ini atau masnya ini, kenapa sih pakai naik lift gitu, terus kadang-kadang ada bahkan yang sampai ngebiarin uh, orang tua itu nungguin setelah dia gitu loh naiknya, jadi kayak ih kayak nggak tau diri banget sih gitu loh, jadi please kalian teman-temanku yang aku sayangi dan aku cintai please kalau kalian di Swedia di Stockholm terutama Jangan naik lift kalau kamu keadaannya sehat. Please, ambil tangga. Dan lagi juga, ternyata pemakaian lift itu adalah tidak whole head. Jadi banyak orang di kantor atau di manapun, di sekolah, mereka memilih... Atau mungkin apartemen ya, apartemen yang tiga lantai gitu, itu harganya mahal walaupun nggak ada liftnya. Aku... Aku tuh kayak what? Aku gak akan mau ya tiap hari naik tangga ke lantai tiga lagi. Tapi di sini mungkin orang menganggapnya itu kayak sebagian uh, bagian dari olahraga gitu, which is nice. Tapi uh, sekali lagi karena aku makannya nasi, jadi aku agak berat gitu kalau mau naik tangga. Tapi tolong buat teman-teman aku jangan naik lift kalau kamu keadaannya sehat. Ambillah tangga. Oke, okay? next adalah Perhatikan suara kamu, kayak aku, aku adalah tipe orang yang kalau ngomong itu terlalu excited Terus terlalu kenceng gitu, terus kayak orang berantem kadang kalau ketemu orang yang cocok Tapi tolong perhatikan baik-baik kalau kamu ada di ruang umum Misalnya tempat coffee, coffee shop atau mungkin di kereta itu Jangan ngomong terlalu kenceng gitu, itu kayak uh, irit cerat gitu, irit Irritating Pokoknya itu uh, Mengganggu banget gitu Buat orang lain yang ada di sekitar kamu Apalagi kalau Kadang kamu ngomong di telpon Gak sadar Kamu ngomongnya kenceng banget Itu kayak Ish apa deh gitu Tapi ada kalanya juga ketika Ketemu sama teman-teman Indonesia Gak bisa kontrol gitu Karena uh, Langsung Oh Gaya ngomongnya langsung berubah gitu kan Karena gaya ngomong orang Indonesia Yang terlalu bersemangat Dan Wow dar dar dar gitu kadang-kadang ada juga temen yang terlalu heboh sampai mendingan kabur dari situ berikutnya di kereta sekali lagi kalau misalnya ada yang senyum-senyum sama kamu itu please jangan GR terutama di kota Stockholm ya aku sering kali ngalamin senyum gitu terus aku ikut senyum gitu biasalah Wong Jawa kan langsung ya yeah, iya yeah, hai walaupun nggak kenal gitu tapi ternyata mereka itu ngomong sama itu earphone gitu jadi kadang-kadang nggak -kadang nggak kelihatan gitu earphonenya tapi ada juga yang kadang-kadang uh, apa namanya mereka ngomong sendiri uh, dikira ngomong sama kita terus dilihat-lihat ini nggak ada earphone deh kayaknya nggak ada apa jadi oh orang gila jadi biasa juga ada yang orang gila. Jadi gak usah heran gitu Kalau kamu menemukan orang yang ngomong sendiri tanpa earphone gitu Tapi juga harus hati-hati ketika ada orang ngomong Terus ngelihat kamu atau senyum sama kamu Itu belum tentu dia ngomong sama kamu Karena dia ngomong sama orang lain yang ada di telepon Berikutnya adalah ketika kamu belanja di Swedia Terutama lebih ke grocery ya Belanja kebutuhan sehari-hari kayak di supermarket gitu Kamu gak usah heran kalau kamu ngeliat orang gak mau Uh, beli kantong plastik gitu dan bahkan kadang ngebawanya tuh sampai sini bo ini bo ini bo ini su kalau macam apa jatuh-jatuh kadang uh, atau dimasukin ke tas tapi sisanya juga dipegangin kayak gini sepanjang jalan itu biasa banget karena apa karena itu adalah haul borhead atau Uh, support to sustainable Jadi mereka tidak mau membeli plastik Karena itu merusak lingkungan Jadi kalian kalau misalnya beli Indomie Misalnya gak usah deh pakai plastik-plastik gitu Bawa aja gitu gak usah malu Kalau di Indonesia mungkin kamu bisa malu gitu Ih pelit banget sih mau beli plastik gitu aja gak mau gitu Atau uh, berapa sih? Berapa sih? Bukan masalah berapanya Tapi ini kamu adalah bagian dari support kamu untuk lingkungan, untuk masa depan anak-anakmu, dan cucu-cucumu, ya kan? Kalau kamu mau membantu cucu-cucumu atau me me menyediakan tempat buat uh, generasimu, maka bantulah untuk menjaga lingkungan. Berikutnya adalah lagi-lagi di kota. Jadi, kalau di kota, kalau kamu menemukan penyeberangan-penyeberangan yang tidak ada lampunya, itu kamu bisa langsung menyeberang gitu nggak usah nunggu karena aturannya adalah kalau kamu kalau tidak ada lampu merah maka kamu langsung jalan dan pejalan kaki itu diprioritaskan jadi mobil itu wajib atau harus berhenti gitu wajib ya walaupun ngelihat kita masih di pinggir aja mobil itu sebenarnya wajib untuk berhenti tapi tetap harus hati-hati karena banyak pengendara edgyan gitu ngeselin aku suatu hari juga pernah uh, bawa anak gitu terus tiba-tiba anakku nggak mau aku harus pegang stroller terus anaknya nggak mau jalan terus dia mau ke arah yang berlawanan terus aku harus berjuang untuk membawa strollernya dan nari anakku supaya nggak nggak uh, pergi ke arah yang lain dan itu di di tengah uh, uh, cross crossroad gitu di tengah uh, penyeberangan Terus ada mobil yang tiba-tiba marah gitu, kayak Are you crazy? Mungkin gitu Pokoknya aku tuh shock cuman ngeliatin doang, bodoh kan Otaknya jalannya terlalu lambat, jadi aku kayak Hah? Dia marah sama siapa sih? Gitu kan, aku gak ngerti gitu Cuma setelah jalan, setelah jalan lagi, baru kepikiran kayak dia marah sama aku, why? Gitu kan Goblok gitu nah, Baru aku misu-misu, misunya telat gitu kan. ya dan please perhatikan juga selalu menyeberang di tempatnya di penyeberangan jalan jangan pernah menyeberang sembarangan yang oh di sini nyebrang oh itu lebih berbahaya lagi ya kalau di kota ya kamu pasti tetap akan terus melihatlah banyak yang melanggar peraturan ini tapi ya kalau kita bisa mengikuti aturan why not itu kan untuk keselamatan kita sendiri ya kan Nah sementara itu dia yang perlu aku sharing Buat panduan kalian yang baru datang di Swedia Atau yang mungkin berlibur di Swedia Terutama di kota Stockholm Supaya kalian gak salah-salah dalam bersikap Atau gak salah dalam bereaksi gitu Gak kaget, gak shock gitu oke okay? Oke okay, sampai jumpa di video berikutnya Di informasi-informasi lainnya yang mungkin bermanfaat Jangan lupa subscribe, jangan lupa di share buat teman-teman kalian heydo